Selamat datang di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah ini. Dalam video ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pemrosesan incoming payment, di mana dalam video sebelumnya, teman-teman diajak untuk melihat daftar piutang dari customer kita. Nah, dalam video ini, kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu memproses incoming payment-nya. Untuk itu kita perlu membuka transaksi di accounting, kemudian financial accounting, kemudian untuk piutang kita pilih account receivable, lalu dokumen entry, cari incoming payment yaitu yang tiketnya F strip 28, lalu teman-teman double klik. Teman-teman untuk memproses incoming payment ini. Mirip dengan pada saat kita melakukan proses outgoing payment, yaitu pembayaran utang kita ke vendor. Jadi teman-teman mohon pastikan judul di sini tertulis post incoming payment. Untuk selanjutnya kita lakukan pengisian data. Yang pertama kita mengisi dokumen date. Saya isi tanggal 7 Desember ini pada saat saya melakukan rekaman untuk membuat video ini. Lalu, di sini company code kita isi 1000, kemudian currency diisi euro, bank data account diisi 113100, kemudian mount kita mendapatkan mount ini dari uh, bagian sebelumnya. Teman-teman dapat melihat kembali video sebelumnya melihat amountnya itu kalau punya saya di transaksi untuk di baris pertama itu 482,5 teman-teman mohon melihat transaksi masing-masing ya kemudian pada bagian open item selection diisi dengan kode customer kita yaitu rohrer A nomor login dan jangan lupa pada bagian additional selection teman-teman mengisi Pilihannya ke dokumen number, kemudian setelah itu teman-teman mengklik tombol proses open item. Lalu menginputkan nomor dokumen di sini, punya saya 14, 0 nya 6 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 5. Nah itu tekan tombol pause. Nah di sini ada perbedaan amount antara yang diassign dengan yang diperhitungkan. Nah, ini akibat ada cash discount di sini, teman-teman. Cash discount-nya mohon di ketik 0, kemudian tekan enter sehingga amount nya sesuai balance. Nah, baru setelah itu, teman-teman, klik tombol post. Dengan tampilnya nomor dokumen di sini, ini menandakan bahwa prosesnya sudah selesai. Demikianlah video untuk melakukan proses incoming payment. Terima kasih.